Al alhamdulillah الذي عافانا من سيل أسطان ورزقنا بالصحة والعافية والقوة والسلامة في الأبدان والأرواح والعقول الحمد لله على الإسلام الحمد لله على الإيمان الحمد لله على القرآن الحمد لله على الصحة والعافية Allahumma salli ala Muhammad wa ala al-Muhammad kama salli'ta ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim innaka hamidun majid Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfur lana watarrahamna lanakunan namna khasirin Rabbana atina min ladunka rahmah wahyi lana min amrina rashada. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور إخوان إني أحبكم جميعا أحمق الله جعلنا الله إياكم من المتحابين فيه والمتعاونين على طاعته والمتناثرين لأعلى كلمته izhar dinihnya pada dini kallim alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama menyatakan nikmat Allah taala binaimah Rabbika fahdhis ayo kita pahdhis pahdhis nah kita kita tunjukkan tunjukkan nikmat Allah dan yang susu Ni'ma Allah, siapa gagal tu baik Atau tak ada dah dengan awal Kita gagal sekali Alhamdulillah Dia ada wairun Tapi gagal pada puak-puak kita. Alhamdulillah Lata alhamdulillah, lata syukur Alhamdulillah Daitu maka Ni'matul tu Merupakan satu nikmat Yang Allah Ta'ala Nak cik bin daripada kita bukan kata we nak-nak ikut kita nak pakar belah mana maka itu adalah satu kesilapan dalam berfikir Ya, semua orang nak kuat ada siapa nak tahu tetapi oleh kena kita tak cukup syarat maka kita jadi jauh tak tahu al tu dia mula dengan al-kuwatu fi al-badan Pada mula-mulanya Barulah al-kuwatu fi al-akli Barulah kuwatu fi al-ruhi Kita tengok dalam hospital tak ada dia ya, nampak rajin semuanya Sebab al dia tidak akan kuat Selama mana akar tak cergah selama, Akar tak cergah selama mana body tak kandang Itu sunnatullah Manantaji dali sunnatullahi tabdila sebab itu wajib kita memperkuatkan badan kita supaya akal kuat dan ruh kita kuat walaupun kuat itu adalah banyak bidang-bidang yang mesti kita perkuatkan tiga-tiga itulah al-quwatu fil jismi, al-quwatu fil akli al-quwatu fil ar-ruh tapi ar dia itu maik dia sebalikun kepada al-akli akal pun kepada al badani wal jismi. Okay. Jadi kita hari ini walaupun pada pandangan sesungguhnya dirasa kita tu nampak dikatakan tak ada horokah. Saya mari pakai bajulah ni takut kalau pakai bajulah ni, ni tak betul. Saya cuba betul mai seko itu dan nampak atau pakai bajulah ni tak betul. Tidak itu ke nah ah baju kita pakai majlis ini semua tak betul nah sebenarnya pakai baju apa apa asalkan kita tu duduk dalam kruh. in attabi'u illa ma yuha ila ya'na al-quwwah matlubah kekuatan adalah itu tuntut dalam Islam Ya Yahya khudul kitab abis kuwa Yang ada kekuatan ini Yahya ini wairun Zakaria Ya Yahya khudul kitab abis kuwa Tak mungkin kita nak ambil kitab dengan tidak kuat. Persiapan kekuatan Untuk menerima kitab Allah Nomor satu sekali Inna saluki alaika Qawlan saqila kalau tidak ada kekuatan macam quwwat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik dengan kuat. Kecil-kecil dia duduk ke perumah Halimah Sa'diyah Sa Dia orang orang miskin cari cari makan gaji menyusu anak. Ya tu baik satu hari itu di padanglah maksudnya Nabi beranak bandar Gubuk dah kak orang belakang, dia masih ada, tinggal Nabi suruh Nabi ni anak yatah ni sama Tuhan. Cek duit anak dengan Nabi ni. tu halus tak terupah kan? Eh, sebab tak ambil, ada habuk. Kapal, tak ada saya habut, nak kelip anak anak, tak ada saya habut, nak menyusu, tak ada tu. Ambil ni, ni rasa-rasa, sebab salah itu je lah, ambil, ambil Nabi sebagai anak susu. Itulah Rasul kamu, hei umat Islam. La ilaha illallah. Lagi bahawa yang uyi susu tu yang dapat rahmat yang ada Allah Ta'ala tunjuk rasa bangga, rasa penuh. Orang oh, lain tu, apa belaka belakang nak yatai ni? Orang oh, lain boleh anak kaya-kaya belaka. belakang. Oh, klik kelebihan, dia boleh nak yatai. Tak dapat. La ilaha illallah. Itu maka ikhwan ni semua dia didik 2, 3, 4 tahun duduk sekaligah. Halimah Sa'diyah Sa duduk sekaligah. Ambil gapo kekuatan. Ambil hakku air. gapo pada halimah. gapo kecik-cik dia. Ini tarbiah Rasul Fitufu Latihi. Semua tu. Masya Allah kan. Mana Masya Allah. Aku bukan. Duk buah agenda tu. Hanya lah kau tu. Bukan kata kerana tak ada duit. Tak ada apa ya. Agenda tu. Dari sekitar dia tu. Afdal khalqillahi di alam Terbiah belah tu Bukan terbiah penggituan cukup kat belah Nak belah tu boleh tengok setengok Cukup belah kau Dan Nabi Muhammad Muhammad sekalingan Abdullah anak halimah sekalingan Syaymat Dia hentangkan Buat-buat anak susu ada adip susu dia Masya Allah Baguhnya dia makan susu Alhamdulillah Bagilah tawahlah, bagilah, ayo kami nak kapalang. Bukan duduk dengan seni, bukan duduk dengan lipatana. Ata kamlang Allah halang insya-Allah hai, syai mabuk, sebab kami. Pakahambe Keluarga dia panggil klik pada kotak. Selama tadi dia boleh belajar bahasa-bahasa, bahasa, bahasa Kapur bahasa tak punah. Bahasa ara, ara Nah, Badiah ni bahasa mula. Imel Sofie pernah dididik uh, di kampung untuk dapat bahasa. Selain badan bahasa, didikan fizikal. Kuat. Kalau anak biasa didik manjalah, tak ada nak buat. Kuat itulah, begini buat itulah banyak ni. Ayah mak saya, mak saya. Nah. Nabi bila anak pak dok tanya hari, tinggal mak dok sekalinya orang luar. Berdikari Awal apa kalau kambing Pada hutang ke apa InsyaAllah Itulah Rasulun Al-Karim Fituhful Latif Selamat datang Di klip pula Pada kambing juga Duduk dengan Abu Talib ngapa dengan apa Al-Khusun Al Didik macam Macam ni Macam ni pasang duduk atas latar Nak duduk atas Dua lambat pun tak. Masya Allah Khushun ya. Sebab itu kata semua-semuanya Khushunah minal iman Laitu maka ikhranin semua sekalian Saya nak kepada kekuatan kita Tetapi bagaimana kita nak guna kekuatan Kekuatannya ni orang nak semua Retina tak kena kuat Musa alaihissalam salam ingat cerita cita Musa ditolong anak tina hak nabi Shu'aib dua orang dekat tunjuk gagah dia buat gagah apa ada patut terkene dua orang tu kepada nabi Musa alaihissalam sabar sebab apa qalat ihdahunna ehdahuhuma eh ala ehdahuhuma madza Nah, ya abati asda'jirhu, fa'inna khairam al amin. Tengok tu, no. ya, ayah ya, ayo, ya lah yang kali kita. Anak rasa tu. Jamai dulu yang nikah belanja baik akambang. Sesama itu nama orang oset. yang ayat nak buat ujilah nak qali kita ni yang nak orang. Amin, masya-Allah. Laudati <laughs> atafasaqalahuma yukan. Fasaqa lahumma summa tawalla ila Amin ya Dia kuat Lu sudah hawi makakan dua ayat Tina tu Dia tak nak tak ingat apa ni Fatawalla Giduk Wah Ayat Inna khair amulis sajar agar pada Rabbi Yang berdoa tu Anak tu keli Bayak kaya Ya abadu sajir tu Lepas tu Ayah-Ayah tak tak sedang hal Ayah-Ayah kena juga Tok Tuan Tok Tuan <laughs> nak no, ya, berada ya. Aku juga <laughs> Kau ada <tuala> Ini Uridan Ankihaka biahda Ibn Aku ni Nak no, menikah Dengan salah satu ya, Daripada dua orang ya, yang nak no, tinahku Yang nak Tok Tua Tapi Tapi ini tanda katanya istadjir tu manusia menikah eh, wakw jadi nak kali ulu menikah dengan anak ada antar jura ni nampak tak sama ni ha ah, nikah belanja hmm. perang kami <laughs> anda dia jamin tu jamin lah ni duit Amir itu mana di pusat ada, -ada muatan begitu. Kawanlah, oh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Noya atau dia kuat kuat ya. Kekuatan so, ni adalah disukai oleh Allah dan disukai oleh hamba Dia dan disukai oleh. Nah, oleh ya perempuan, disukai oleh keluarga oh, ya perempuan untuk wajah dia, nak anak anak natu yang Jangan ada Juhu, warung Tak ada fitrah tu tak ada Nah, oleh itu maka ikhwan yang saya beli Ya Allah Inna nas'aluka al-afwa al-afiyata Wal-mu'afat fi dunia wal akhirah. Itu sebab baik dua Bukan sebab baik dua Maka saya rasa Haa Kekuatan ni Kita perlu sekali Dangan kita main-main Bukan kita tubik Lama-lama sekali ni Hari-hari mesti kita kena Isikan dengan berbagai-bagai Sebab kepada Sebab ada yang kuah Yang mana makan yang zat kau Yang kadar tertentu Keluar-peluhnya hari kau, main kau Nyakuh kau, berapa kau Nah serta dengan Jangan lupa kekuatan itu dipakai untuk khuzil kitabah biqur'an. Khuzil kitabah mana apa? Mana kata kekuatannya semayaran? Jen, aku habis nak roh tu. Ada benda ya, da perang dak apa tak ada kuat lagi. Nabi satu ketika dia pergi buat umrah tu, lah. Umrah tu dah. Umrahul Yang Demak ia asar walah yang mesti situ dah se-air kan seorang ia perintah kita tunjuk kekuatan kita tak lari orang, orang musik kita takut bukan saham ni orang-orang semua lalu tu kena lari betul hainjah kan? ayam ni supaya nak tunjuk al-quwah risalah kena no, kuwah tak ada risalah tak buat mashaAllah tabarakallah itu kena catat bawah. Amoral 40 lebih belah. <SILENCIO> hmm. Ayah kata ia boleh jadi itu dah hakima, timo amanah boleh dah 40 dah. Oh, hmm. hmm. baru 40%. Lebih, Tapi ha, boleh wala. Yes. Ni <SILENCIO> nah, itu dia antara catatan-catatan untuk kekuatan Nah, supaya kita jangan menjadi nampak. Kalau dia tanya umur apa? 40 lebih baru. Saya apa tu? Hayat 40 tu saya. Ah, dia apa sekali kan. Dia apa apa. Kalau bawah dapat 40 tu dapat, saya dapat aka balai Nah, ujian dapat aka Supaya kita tu yang boleh تحمل المسؤوليه. Allah بسامه ان اودنا امنت على السماوات والارض والجبال فابين اي يحملها Wa minha, Allah, wa hamalaha al-insa. Tak nak ni. Bukit tak tak tu Merendah diri, fa adamai inna wa hamal halisa tapi subhanallah Allah taala kata innahu kan zaluman jahulan ni manusia innahu kan zaluman jahulan zalim jahil tapi ke barang langit tak lebih ke bumi tak lebih dia zalim jahil tapi Allah taala masyaallah waktu Allah, Allah taala nak mengatasi innahu kan zaluman jahulan waktu orang um, Quran eh hatta Nabi utang ke apa yu'allimuhum nabi mari mari tiga gak pada tiga apa apa ni tiga jamelan hak tiga pada kir saya sulalim ayati wa yuzakkihin wa yuallimuhum hikmah ba'al nah ya khurijuhum min alzulamati ila an-nur inn bukana zalumun jahula ta'ala keluar mesti ya qulil kitab biqwah sama ada dengar tu dia apa kau tu biar ini kau. Ya, bengohlah tu benar. Masya-Allah. kuat tak leh. Tak leh. Ya. Ah, alhamdulillah. Laitsumaka ibn Sulaiskin, kekuatan ini penting sekali. Sangat penting dalam perjuangan Islam. Dan tak ada kekuatan Allah. Ini di antara kesilapan ataupun ketaksiran Menghajat taba terbaui, engda abainah asabiqin, as wajdadina mereka itu nampak kata perbuatan berhala ini perbuatan Oleh tak sabah sabah orang tak jauh. Sebab apa? Sebab orang jauh tak uang. Cuba orang jauh uang. Jadi jauh. Sebab ini apa? Aduh. Ayuh. Dia jadi jauh sebab orang jauh tak uang. Orang jauh tak tu be. Gimana Orang tak jauh tu be pelakoh. Jadi buat takjur Cuba tengok eh, kotawan Islam masuk ribu-ribu Nasabah nah, uh, Bola dunia La ilaha illallah Itu maka ikhwanil semuanya Semua kita boleh hadir ha? Ha? Agar pada Rasilah min wasail Da'wah tu ilallah Semua kalau itu menut Dia ya boleh di da'wah tu lah InsyaAllah tak ada ya eh? Mudah-mudahan semua kita Ada atau ada banyak lah tu sama Mudah-mudahan kita pahay Kata kita mai wapah, lari, hari, lari, hari, hidup, main buat apa hari apa kena nak lari pagi-pagi Lari pagi-pagi Jangan ni buat main-main Orang yang umur bawah ada 40 Kena lari punah-punah Sekarang 40 dia tu kata Ni buat ni buat bawah ada 40 aja Tak tahu tak tahu ajar ni Dia yeah. kata <tuh>, 40 ajar InsyaAllah <tuh>, ta'ala Allah mabarik syarab barakallahu fiikum jami'an eh, eh, at mawla, na kasih, banyak telah keluar saya walaupun saya ayah, agak eh, kapten saya tu 1141 sepuluh tak tapi alamat tu alhamdulillah saya nusulah, Masya-Allah tabarakallah. Terima kasih kepada Ayup. Mana hak ni hak hak dalam Ayup kita. Nah, Ayup Ruslan kita ni merupakan Ayup nah yang ada ada banyak jasa pada umat Islam. Kita boleh banyak buat MOU eh, dengan dia dan nah, untuk kerjasama dari segi mengembangkan kerja-kerja kita. Nah, di sini baik di mana-mana tempat baik. Nah, usaih kumay yang takwa kepada Allah jazakumullah bi taatiin an akuolu kauli haza assalamu alaikum alaikum الله وبركاته. <تصفيق>